Hari ini kita akan kembali bermain game Mobile Legends lagi Dan di sini kita akan membahas Gatot Kaca yang di adjust oleh Moonton di Advance Server Kalau menurut saya sendiri sih lebih ke revamp sih ya Karena ada terjadi perubahan yang cukup besar untuk Gatot Kaca yang sekarang ini Terutama di pasifnya guys ya Jadi setelah Gatot Kaca ini di buff atau di adjust oleh Moonton Jadi makin banyak yang pakai ini di Advance Server guys Gatot Kaca bersinar kembali di roteng yang sudah lama jarang dipake yang kalian suka pakai sekarang cuma Uranus ya kan, High kemudian cuma Franco dan yang lainnya, Grok ya, si Gatot Kaca ini mulai agak terlupakan sedikit. Nah, dari di adjustnya oleh uh, oleh Muntun untuk Gatot Kaca ini, mungkin Gatot Kaca ini bisa bersinar kembali guys ya. Dan memang Muntun ingin uh, membuat meta terbaru di season ini. Jadi dia ingin membuat para tank itu tidak hanya menerima damage doang guys ya. Jadi uh, seperti yang kita tahu bahwa Kalau tugas tank itu hanya ngetebein Hanya uh, pasang badan doang Tidak bisa memberikan damage yang tinggi Nah jadi Muntun ingin menghapus pandangan tersebut Jadi uh, beberapa tank Di patch terbaru ini memang Diperkuat Dari uh, basic attacknya Dari step skill skillnya Rata-rata diperkuat supaya para tanker ini Bisa memberikan damage yang lebih gede Bisa uh, Masih bisa satu lawan satu lah Dengan hero musuh gitu ya tidak hanya menjadi hero yang menerima damage nah, jadi yang di revamp dari uh, Gatot Kaca ini pertama kita bahas dari pasifnya dulu guys ya jadi sebelumnya Gatot Kaca yang lama itu kan uh, bisa mengkonversi 3% dari HPnya yang hilang menjadi physical defense ya dan itu bisa hingga 250 nah yang sekarang Gatot Kaca itu masih tetap bisa mengkonversi HP yang hilang cuman hanya 2,5% Berarti Imagine. turun ya 0,5% Nah kemudian yang dulu Ketika Gatot Kaca bisa memberikan damage kepada lawan yang memiliki HP yang lebih banyak darinya oh, Dia bisa meregenerasi 100-200 HP Untuk Gatot Kaca yang sendiri Nah yang sekarang efek itu telah dihilangkan guys ya Jadi Gatot Kaca tidak akan lagi menerima HP regen ketika melakukan basic attack kepada hero lawan yang memiliki HP yang lebih banyak darinya Tetapi ada penambahan efek baru di sini. Jadi sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini kaca tidak lagi menggunakan mana melainkan ada bar energi yang dibawanya yang bisa penuh ketika dia menerima damage. Jadi Pasif Gatot Kaca sekarang hampir mirip dengan pasifnya Minotaur. Nah, jadi kalau Minotaur terkena damage-nya secara terus-menerus, otomatis energi di bawahnya bakalan akan penuh, kan? Setelah penuh, dia bisa jadi makin ganas. Nah, jadi sekarang ketika Gatot Kaca menerima 400 damage secara total, ya, dia akan mendapatkan 5 range. Setelah mencapai 25 range, basic attack berikutnya akan diperkuat. Dan dia akan memberikan damage tambahan dan menghabiskan seluruh range batas maksimal adalah 100. Gila Gatot. Jadi semakin banyak damage yang masuk ke Gatot Kaca, maka energi merahnya yang di bawah itu akan semakin penuh, semakin cepat penuhnya. Dan basicnya akan basic attacknya akan semakin kuat. Jadi sekarang Gatot Kaca kalau dihajar terus-menerus, dia balas satu kali tumbuk, itu damage-nya yang dihasilkan gede banget guys benar-benar mantap banget sekarang Gatot Kaca jadi punya damage yang sangat besar sekali dari pasifnya ini ya Dan untuk animasi dia basic attacknya juga hampir mirip dengan skill satunya Aldous ya Jadi ketika energi yang dibawa darahnya udah merah dia basic attack dia Dia tomboknya dari gitu loh gaya tomboknya itu kayak kayak ini kayak Aldous pokoknya guys lucu sih gigi banget sih untuk yang method kaca sekarang ini guys ya Oke berikutnya kita bahas dari atributnya dulu guys ya di sini movement speed magic power magic defense nya masih sama cuman berbedanya sekarang yang dulu pakai mana dan mana yang 420 yang sekarang udah nggak pakai mana HP regennya juga masih sama ya 42 tidak ada perubahan Basic press-nya nggak ada kemudian physical nya naik guys ya jadi basic damage dari eh uh, kerja yang baru ini dia naik delapan poin jadi 128 yang dulunya 120 untuk physical defense-nya juga masih sama ketebalan HP juga masih sama speed-nya juga masih sama dan di sini udah gak ada mana regen lagi karena nggak pakai mana dalam ability crit -rate nya nggak ada jadi perubahan pada atribut Gatot Kaca itu ada terletak pada mananya dan physical attack-nya damage dari physical attack naik juga guys jadi makin bener-bener Gatot Kaca yang sekarang bisa memberikan damage yang sangat tinggi Kain. sekali ya dengan pasifnya kemudian dengan atribut dasarnya yang bertambah ya kan memang ngeri banget sekarang mungkin Gatot Kaca nggak bisa dibilang sebagai seorang tanker lagi guys jadi dia mungkin bisa jadi seorang fighter sekarang karena damage yang dihasilkan gede banget guys ya oke selanjutnya kita bahas dari skill satunya juga ada perubahan di sini yang dimana sebelumnya skill satunya animasinya nggak seperti kayak gitu ya ini saya pakai skin epic tapi animasinya masih animasi skin normal guys jadi muntun masih belum meriwalk animasi skill dari skin epic ini ya jadi kelihatan agak jelek gitu ya tapi udah cukup lumayan sih untuk efek skill satunya ya tidak lumayan mantul lah Oke kemudian kita lihat dari sini Gatotkaca itu kan bisa menghancurkan tanah di depannya ya Yang sebelumnya dia hanya memberikan 190 plus 90% dari total magic powernya Sekarang dia bisa memberikan hingga 200 plus 150% total magic power Bayangin betapa gedenya damage yang dihasilkan Dari skill satunya sekarang dibandingkan dulu Kemudian jika musuh yang uh, berada di jalur sekir satu retakan tanah tersebut ya jadi musuh tersebut akan terkena damage secara terus menerus kan yang dulunya hanya 30 plus 20 dari total magic power sekarang naik jadi 100 plus 20% dari total magic power Wow bener-bener ngeri banget sekarang Gatot kaca memberikan damage yang sangat banyak, dia bisa uh, memberikan damage segede kayak gitu tuh, udah bener-bener bukan tank lagi sih menurut saya guys ya, udah bener-bener dia udah bisa jadi uh, factor factor mage ya kan, setelah spinivir gitu gatot kacanya mungkin ke depannya si gatot Kaca ini bakalan ganti roll dia gak, pure tank lagi mungkin tank atau mage guys ya Oke, berikutnya di skill 2 juga ada perubahan ya, yang di mana ketika tidak kaca menggunakan skill 2, dia akan menghimpun energi ya kan. Kemudian dia akan bisa ngedas ke depan dan memberikan tahun kepada hero musuh yang sebelumnya. Eh, durasi tahunnya itu tergantung dari durasi kita ngecarotnya, kita mengumpulkan eh, energinya seberapa lama kita tahan skill 2-nya, Semakin lama, maka tahunnya juga akan semakin lama ya. Nah yang sekarang tahunnya itu tidak bisa diperlama lagi, jadi tahunnya itu sekarang hanya 1,2 detik doang guys ya. Jadi selama apapun kalian menghimpun energinya, tahunnya tetap 1,2 detik, tapi yang mempengaruhinya adalah jaraknya. Jadi semakin lama kalian menghimpun, maka jarak eh, ngerdasnya juga akan semakin jauh. Untuk eh, damage yang dihasilkan juga naik ya yang dulunya dia bisa memberikan 90 plus 60% total magic power sekarang dia bisa memberikan 200 plus 100% dari total magic power wow udah gak bisa bilang apa-apa lagi sini guys dapat berkacau udah jadi dewa banget di sini ya bener-bener hero tank punya darah tebal punya skill dengan damage tinggi basic attack tinggi kemudian uh, pasifnya yang bisa memberikan tambahan damage lagi wadaw nggak ada obat emang ini gatos kaca yang baru guys ya Nah jadi bagaimana menurut teman-teman dengan gatos kaca yang sudah di atau sudah di ini Yang sudah di -just oleh Moonton ini apakah kalian senang dengan revamp ini atau enggak guys ya Kalau menurut saya sendiri untuk uh, hero tank itu agak tidak masuk akal sih karena damage nya memang tinggi banget Tapi inilah yang muntun mau guys dia ingin merubah lagi meta-meta yang sudah ada sekarang Biar gamenya bisa bervariasi sekarang guys ya. Biar para uh, player tank tidak merasa kecewa juga. Yang dimana banyak sekali juga dari kalian yang komplain udah capek-capek jadi tank. Kemudian uh, cuman pasang badan doang mati dimaki-maki kemudian KDA nya minus dibilang feeder padahal kita udah ngebantu tim ya kan nah jadi lama-lama player mobile Legends bakalan malas banget main hero tank gitu loh nah jadi dengan adanya perubahan ini oh God, mungkin player tank itu akan lebih bersemangat lagi sekarang karena dia tidak hanya sebagai hero TB lagi tapi dia sekarang juga bisa Memberikan atau mendapatkan kill ya, kan? Dan buat teman-teman juga di sini, kalau tanknya ngekill ya, jangan dimarahin juga dong. Kan, kadang beberapa ada juga yang seperti kayak gitu ya. Tank ngekill gak boleh, tank mati dimarahin. Maunya apa gitu loh, maunya di TBM. Kamu dapat kill tank gak mati gitu, ya gak mungkin ya, jadi uh, mungkin buat teman-teman yang suka berpikiran, wah tank itu gak boleh ngekill, jangan, jadi ya uh, sama-sama dapat kill itu gak masalah guys ya, meskipun di sini kalian berpikir kalau tanknya banyak ngekill nanti hero Korea nggak jadi dong gak dapat duit yang banyak. Ya kalau sama-sama jadi ya tetap bisa menang juga guys ya Kalau tanknya jadi ya itemnya juga banyak yang dibeli Jadi dia makin bisa ngetebein kalian okay. Jadi dia makin badak okay. di dalam game Sehingga musuh nggak bisa melawan ya kan Bukan hanya karena uh, hero corenya harus lebih kuat Tanknya jadi lemah Jadi gimana mau kalian Kalau tank mati kalian juga mati gitu guys Jadi sama-sama uh, bisa mendapatkan jumlah gold yang banyak dalam satu pertandingan itu lebih bagus dibanding ada ketidakseimbangan misalnya tanknya miskin amat cuman dapat dua item tapi hero Korea udah lengkap 6 item kemudian lagi war tanknya mati duluan hero di situ, habis udah kalah ya kan tapi harapan saya untuk adot kaca ini mungkin dirubah lah dari rollnya ya jadi tank atau mage atau tank fighter guys ya karena dengan damage sebegitu tinggi yang dimilikinya, kalau dia jadi pure tank itu kayaknya gak seimbang banget gitu loh. Oke guys, mungkin sampai di disini dulu pembahasan Gatot Kaca yang sudah di buff atau di adjust oleh Muntun. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini dan semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.